Kami dari Vivian Diamond dari Pantes Group mempersembahkan koleksi terbaik dari perhiasan berlian dengan model kekinian yang sedang trending viral Diamond of the Month. Mari kita saksikan video berikut ini. Apabila kamu mau tahu informasi lebih lanjut, silakan hubungi call center kami di 081 11 11 11 2030. Sekian dan terima kasih.